kemana ya, ya? di mana ya, ini? di <tuk> Ya barusan masuk ya, silver ya, lupa ya. Akan lanjutkan lagi aktivitas saya hari ini, hari Minggu. Sementara orang lain libur, saya tetap uh, berkarya. Uh, ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk hidupin lagi. Selamat berjualan lagi di area tapak komplit sekolit. siap untuk di depan kompet, Ya barusan masuk ya, silver ya, Nopah ya. Dengar, selamat siang. E, kerja hari ini sudah selesai untuk pengukuran survei e, ruas jalan ya, yang mau direhab. Nih ini lokasi di Cak Balim, sepanjang jalan ini ke sana sudah kita ukur semua udah beres sekarang kita tinggal prepare pulang beres-beres seperti ini mudah-mudahan nanti di action plan berjalan dengan baik tanpa kendala maupun cuaca mendukung tidak hujan jadi pengaspalan berjalan dengan baik seperti dengar Ingat, dia ganteng itu relatif, tapi pria yang linting dewi itu baru namanya pria kreatif. Sa